ma, bau piona, kau Awalnya, tapi emangnya ilmu Hah? Emangnya, Kenapa, Gua, ini Ga apo ko? Oma, alhamdulillah friend pinjam ID pinjam le kak sarini 20 ribuan. Padahal long nak nak pinjam ni mer tu ribe ka piara. Alah lain kali. Oma rumah long ko support. Tu pinta ayah Haja. dia aja ya. Dari tengah hijau sampai wow. Tu ai dike rumah Bu Asail ayahnya memang mau dipijat noh. Bang ada duit noh kang. Bang ada duit kecik janganlah. Hamlay ko mau pijat aya Hana iru mau Oman. Mau tak susah dah. Rumah enam apa pula nak alam. Kau nyau gaduh dia. Oh kakak yang pas buat cari ni kita pinjam peng. Jelah kan pinjam peng juga bang. Eh kita santai ada duit noh. Oh padah aku buka. Kau benar mano? Lompo pijat tak makan dah. Nubi kena kadang mengebi ya jambo pernah pinjam loh pinjam Kadai mana man, perle? Ayu nak buaya dah. Belakang tak pernah no, Yang lain mana nak perle? Segera aja. Mana perle? Yang kenyang yang perle. Nampak berle? Nampak berle ke? Nak buka gerpu nak? Iya. Yang naik leh aje. Cepat mana? Oh, banyak nanti. Pada makan. Cuma nanti kalau nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak nampak Bukankah di dalam 2 ruangnya Kata-kata apa ya, you know, di posnya apa apa ya Ya, tak beres kan? Tak beres ha, Betul Pak janjin Haa, hmm. nah, bertepat janjin, ingat? Tepat <tuk> ni, bertepat ni Waflah, pelan ni Alak, pelawa pulang ni Tak kata macam-macam Oh maaf, taklah bro Taklah, bro, hilang-hilang <tuk> no, Oh maaf, buka Dekar, macam apa yang ni?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 dak leuh dah lampu nya segar-segar ada Mari. Mu tau lah di semua pen mak mani. Hai. Hai eh, peno lah sape sape mak ni. Yang baru sape Hana anu bayu, anu bayu ileutah. Male elo ngurung tungga ukang rumah. Ada projek baru, projek baru. Ada projek baru, projek baru. Oji elo anu mu tau ya, tangkop nak bayu. Jah eh duit tu. Ha Pion tapi kumbang jong, bah. Kalau bah bah Ya, dari jalan jalan udah ada Nyok bayar macam tu noh. Assalamualaikum, selamat datang. Yo ya, selamat ya. Luar biasa kan. Dan ee nyom kira bayar kan. Yo beli bunok aku gwit. Dongdong tal Pak Her dah. Kan ke burung be ini dia Jadi itu. Malam-malam aku muni. Tanya bali nyo. Unapakala kami nak berpakar, rayo dah pakar. Ai pakala ini ya. Ada becok pang orang Sampai dah anak belum pulang sampai. Kau nak rumah kan? Jadah orang rumah. Kan nak proyek, nak tambah proyek ni mah. Mah labo, buat nak nak proyek. Nak jauh lelong bang boh. Oh, tak betul. Lepas dah juga proyek baik. Hai kumon. Sana pun nak orang pulang nak luputuri ni. Itu diaju. Hai, guna <tuk> nombor sama. Telefon dia tu guna guna ana nak lagi orang unda bubuh bubuh. Hai, minum. Baiknya nombor nama dia. Tak masalah lain nombor jak nak le. Ana masalah tau tak apa kabar. Ya kena oleh ro Jadi guna pun pegah apa ya? Hai bukan nak pre. Nak pre. Nak pre. Kan nak pre. Nak pre. Mana nak pre? Ikut betul betul. Betul kuning batu mata atau orang yang payah hijau kan? Alah mampu tu berkelakuan. Yang kalau dah, headset kau kena bagi dulu khante. Nyann nan kalaan bayan. Gutang kan ngalau mata. Jangan awalain isi bayan, kena pegang dah. Hai, tiba pagi nak Pegambang. Pegambang. nak proyek Jadi, nah, nah. <tik> bayi <tik> <tik> <tik> Aku saya betuk nang nyonya aku blok. Kalau boleh mana nak menuju ke press tak boleh kau capai ni. Pokoknya pun ala gym dia. Hai kau press le kau capai rumah dia mana. Dia bujak dia tu. Jangan pada-pada. Tanah nak buka. Ingkan anu tak. Nak kan dia tu. Lagi dia tu. Pancara. Bagi bangun, betul-betul tu Banyak buat lagi, Oh, tu? Dia bangga, maka dia belakok kan dia meledak. Oh kan ana. Ya buta ke tau ta anggi. Memang cara yo. Memang tapi belum dulu. Hai. Patroi anak punya projek ya. 18 pintu. Hilangkan projek Emprelle Utanglong Megabaya. Sabere. Sabere. Bere-bereh, terus berereh. Sopan deh. Preh mana bocok eh? No no mana nak bereh? Mau mulunya kampung ini kan ya. Betat nah. Apa ada rumorannya. ada lampu naumorah di dalamnya mak. ada kasaru yang bukerok, cewek pun tadi dengan orang kaji, macam cewek, guna tena, ada kan tena yang jahin. ada yang jahin dia. tuan tuan, kat tu kejak itu. dia bang rumoroh mak. orang rumah dia tuan, memang rock jujur mak. ada lampu rumoroh, bang ada lampu rumoroh, ada dia kenapa? aja buka bapak tu, kat hijau mak tu. mana mak? kan kaknya rumput, kaji lah, bukan belakang numpang malu, ngupukah kau hilir diurum jadi numpuk eh, macam jiru rumoroh, tu nya kak. Kita cuba ya dulu. Ya. Ya ni jadi waktu kerja kena ilik urung bungau. Ilik le urung bungau kan bang. Ya ilik le urung kan kan le ung gua nyai Kadang-kadang bungau gara-gara gua nyai long-long pay aku peluang. Jadi magaji long roh urumoro ni kan. Pakai teman eh ini le urung bungau itu. Sebenarnya dia ana urung bungau. Membakun nyai-nyai harai dalam pokok gua dah bopik dah aku tu dengan tinggi yang guys. Jadi pun dia banyak kerja. Jadi bang kan long yak kena kalau bayar penro macam tu lah Jadi long tiba-dan itu masalah pan itu kan nyamannya di itu itu itu kan kan kanan itu kan percaya percaya Kalau percaya iron tapi pun lagi karena kau ini, ada yang Oma, kau bangga ada duduk ni dah pernah jumpa aku pakai. nampak tadi, Kak Hai pun nak janji duduk ni? Ha, nak Nak janji tak? Ha, nak. Mana aku nak duduk ni, aku duduk ni Hai, nak duduk ni. Ha, ni kibar ni masalah hutang yang yang Pinyamkan Maklu waktu 20000 kan? Ha, lah. Puan RM20,000, Piran tu Mana RM20,000 hutang kibar, si teman? Ha, nak berupa orang lo, minta ujah-jah alih maklu Yang tu tak pegang leka, jujur tu Oh nang ayu dua ni. Oh kutanya roh tambah. Cuba bang lu. Ha om nak kat aku pres roh ni nah. Ku nak pres lu. Orang kan kan. Dapat bakui jugak. Jadi ku pegang elak-elak rumpun tu. Barayu kan yang lebat Oh macam dahnya. Dah uji merosa dak enda dua tu. Nang beguna dum muda Kadang cik nya. Sama. Oh dia nak nyau roh. Mana Kita pikir dulu sih buat gue datang dan lihat yang cantik-cantik kan kan. Udah di pere gede hero orang kan. Yang kan. Oh, Tidak kasih ke sini, di sini abang kayak gitu. Nggak aneh kocak aja daya, bang. Yang nyawa, bang. Daya, abang buka, kan? Yo, kaya, Yang anehnya apa? abang, ya, Apa? apa yang sama abang? Buka, dek, buka, punya pecaang. Emang kita berdua salah apa, Bang? Karena kita salah ini, Hah? Baca apa yang Nah, betul. Jadi, kau ni mola awak ni. Kau kau ni awak ni. Wah! Kau mandi. Kau dapat pamerun porokino. Kau kau tunduk ya? Kau nak kau taro bangku aja bangan sih adik. Yo yang kau tunduknya. Mana bangku aja bangan sih? Oh, ya bangunan. Tapi haram salah di. Walaupun taro kau hana kau tunduk tapi kau patang kau ceri taro. Adik bekerja ini aja. Dia ini aja. Kau pernah dengar? Kau pang beuronya lumpi kan bangkara aja bangan. Ururur lain mentang. Tak lupa bangkara abis. Kenapa bangun orang lain, bantang-bantang? Tidak, kenal. Belum menjaga di sini. Ya, bang. Ini bukan cara. Kamu tak ada apa-apa. Keputu, aku buat apa-apa. Keputu, aku merah, aku hidang. Keputu, aku hidang. Keputu, aku tak ada apa-apa. Keputu, aku tak ada oh. apa-apa. Keputu, aku tak ada apa-apa. Memang, punya nah, keduduk naraseki, orang yang tajak naraseki. Sang lagi bang tunang. Lepang lah kalau ke utang, aku punya. Aman apa Ku Yang baru Awak pergi ada orangnya. Anakku nancang camblung Rono. Anak ayo boleh yo. Rono ku lapar orang polisi yo. Yang, yang ku pegak bawah Rono. Anakku bangun di rumah. Oh bang gua nya bang. Bang bang okay, bang gua mah. Jangan dia utang lu bayar nih yo. Bayar nih yo utang lu. Tengok nih yo. Jangan mau pre. Barang kau udah eh. Oh, pokoknya masalah barang kau urusan lu santro. Tolong. Tolong aku pre apa? Apa dia? Dengar nah. Dia keluarga orangnya nih. Iya dia orang tela. Oke. Mau pergi aku pergi. Jangan worry baik jangan sangka yang pak mendang udang. Bebet. Gaja pak bereng damu tu. Terasa masalah. Anak bumi api. Ala ai damai. Neluh pe Ada deh, pokoknya ngontak aja Nama bunga, bunga ya bunga mawar tadi. <laughs> kan ada bunga yang ada di bawah, dikenal. Kenal ya, enggak nah, tahu, tahu, mau kemana deh? Ya, dari mana? Dari mana? Dari siapa Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? ya oh, mana? Dari ya oh, iya. jadi antam iya, aku nongol remem. Atau ini obrolan iya. Ini materi karena tumbuh lah dulu Jadi bang, kan? ya. Iya. nama karate. karena kuat copeng, mata uangnya, hero ngebayu. Ini uniknya anjing banget. Walaupun hero nama karate, iya. Itu hero menghantapi Itu ada hero hero hero hero hero hero hero hero Ayah nak Tapi yang akan ulung sah aja Tapi payah bahasa-bahasa ini memang. ada duduk lena kontrol ada pun dia orang kan, hotel aja. Jauh lain. hanya aja dulu, Jadi kan. Jangan pindah itu kan. main